Oh Kambang istri no Yo Kambang istri Yo Burung pejun adalah Jawa, -jawa. Ayo, hehe hehe hehe kembali semua semua Sekar ek batin, Sekar oh. eh. batin. Jadi, satu hubungan untuk kocok-kocok Sisa pun terangu, nanti tunggu calling dari saya Pak Cirengan bisa kagum di sini silakan dulu untuk kocok-kocok SRW dulu bisa ikram Nanti kalau sudah saya hasil masuk, Pak bisa masuk Oke Satu apresiasi yang cukup bagus untuk kocok-kocok yang di dalam di bawah Siap hai jauh, ah, ah, chan eh oh oh oh, oh. Yeah. yo, yo. Jangan coba dulu. Ah. Coba ah. dulu. Terjadi gangguan teknis. Sinta. Ya Apa dulu? Ah, ah mari deh, masuk semuanya ya. Ayo lebih bareng, mis. punya barang. Ayo foto, kaca deh. Ayo gabung ini, mis. Langsung papat, Haris. Terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah-sudah hadir di Jonggongan Janin. Ho! Oh, satu hormatan bisa Kumpul bareng bapak-bapak yang keren ini. Ho! yo yo di sini bisa melepuh bisa di sini kalah-kalah di sini bisa main nya ya bunga ayo semua ayo Cohono, pimpinan kang Mas dan luar biasa sekali banyak menyumbut keluarga maju ke depan. <Guarga> Perlu diketahui juga untuk uh, tabungan semuanya peserta tulang ikan dari anak-anak uh, yang ada di MKR bukan hanya dia uh, bisa dalam.